ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa termasuk nikmatnya Allah ta'ala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita -kesalahan. dan itu barokah bagi haddin karena kesalahan tidak muncul Oke, itu harus dikaji secara serius meskipun dengan pikiran yang ceria yang riang saya itu di Jogja itu lama sekali dan tetap sebagai rujukan karena saya spesialis sering mendikan fakih saya dulu musyawarah ya seperti urutan di pulau Solo wanita takrib muin tapi di sana langsung mahalli karena fatul wahhab gak diajarkan di sawir di di musyawarah tapi saya pernah ngaji bahmun fatul wahhab dan beliau sering berpesan nak ganggu masyarakat oh jowahab repot nganggu mahalli saja mahalli itu kan surah ibn itu yang mensarahi hajud hajut ini bukti bahwa saya ini alim betul, bukan guyon yang dari da alim betul. Gitu. Jadi ini, ini bedanya saya dengan moderator. Nanti kalau nggak percaya diuji di sini di depan. Saya ngaku alim tuh bukan karena sombong, tapi keharusan. Karena begini ya, kalau kamu punya istri mau melahirkan, itu mesti nyari tulisan bidan. Barokahnya tulisan itu kamu tahu siapa bidan, kalau kamu gigi sakit pasti cari tulisan dokter gigi sekarang kriminal kita adalah yang tahu wahab tidak menulis ahli fathul wahab ahli fathul qorib, sehingga masyarakat itu susah nyari konsultan ahli fakih karena tidak menulis di rumahnya ahli fathul wahab ahli fathul qorib Lo itu penting, supaya orang tahu setidaknya kenapa banyak, kalau saya boleh agak merovokasi dan itu bagus, provokasi itu bagus kadang tapi untuk kebaikan kenapa orang-orang lain itu menjadi rujukan karena mereka memaklumatkan diri dengar gelar RC, MA terus ahli fakir tapi kita yang ngaji wahab, khatam Musawaroh khatam, tidak nulis di rumahnya ahli fathul setidaknya anda nulis. konsultan kalau ingin mondok ke pelosok sehingga orang daerah kamu kalau mau mondok ke pelosok konsultasi ke kamu tapi kita terlalu adat padahal awalun nubuwah itu dimulai dari At-Tahaddi At-Tahaddi memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang Nabi, jadi kalau kamu boyong harus memaklumatkan diri saya tidak bakul bakul, saya alifatul wahab nah <tuh> ini khataman Fatul Wahab cerita bakul wa itu inna wa inna ilaihi ini ini harus gimana ini? mau Ya Anda harus tersiksa dengan keterwakilan oleh ini. <laughs> saya ini baca kitab banyak sekali, termasuk kitab Idhaf Ketika beliau mensarahi ikhya, itu cerita kitab yang saya baca filfik itu dihitung mulai Madzhab Syafi'i sampai Hanafi semuanya. Saya baca kitab Tasawuf ini ini. Jadi memalumatkan diri. Awal dari Nubuah itu memaklumatkan diri sehingga orang gampang nyari. Kalau orang bisa nyari bidan, nyari dokter gigi karena tulisan. Kenapa orang kesulitan nyari ahli fathul? Parib. Kalau kamu ahli konflik tulis saja konsultan spesial serai karena pengalaman pernah cerai, tulis saja. <tuk> Kalau ahli jomblo tulis saja ahli perjodohan. Supaya orang tahu keahlian kamu di mana saya di Jogja memaklumatkan diri saya bisa baca Wahab, saya bisa baca Bukhari bukan dalam konteks sombong karena kebutuhan umat yang ingin tatap bu'u asari Rasulullah mencari-cari asari Rasulullah itu terpenuhi itu dengan ngaji orang yang ahli tunjukkan kalau baca kamu benar dan sebagai solusi umat umat ini punya problem banyak dan kamu mengajar dengan eh, manhaj yang jadi solusi yang jadi solutif, yang solutif yang bisa jadi jalan keluar tapi kita tidak, santri itu banyak keluar dari pondok tapi karena miskin, sudah dari banyak bapaknya memang sudah miskin ya. terus atas nama humul, atas nama ikhlas, terus sering menyembunyikan diri menyembunyikan diri, pura-pura ada alim, memang sebetulnya ada alim juga kadang itu akhirnya terus, orang sampai nggak tahu kalau itu alumni pondok tapi ketika ada orang konsultasi sama pihak lain, mereka tersinggung karena kok gak ke dia mau ke dia gimana udah ada tulisannya udah ada potongannya malah tadi cerita mbakku segala itu kan apa ya <tuh> nah saya ingin kembali lagi saya punya teks hadis yang riwayatnya seperti ini musib hadis itu misalnya do'if, banyak aditnya banyak penguatnya idzaulharotilbidahulfitanus bagian ada tambahan wa subah ashabi faljudhirilalimilmahu orang alim harus menampakkan kealimannya Wa wal ajma in. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya dia kenal anak. Artinya yang sopan-sopan tidak memperlihatkan kefatul wahabannya malah melihatkan kembakwannya. <tuk> itu jatahnya wal ajma <tuk> Ya setuju ya. <tuk> okay. <Maksudnya kenal> <tuk> Coba betapa tersikanya saya al alan. Tadi itu mulai ngomong tuh nggak pernah menyebut Syeikh Zakaria Al Ansori. Kayak apa tersesat? Kitabku nyebut kajinya bujengku era ya, belamu. <laughs> Padahal Syeikh Zakaria Al Ansori syarat menjadi orang alim seperti dari sekian tarjamah istilahnya dalam bahasa Arab terbaru itu tarjamatu tuh Islam Syeikh Zakaria Al Ansori itu saya pilih yang dari Kitab Man sawi karanya Habib Zain Bin Semit. Itu dari sekian manakip yang saya baca di Sulaiman Al Jamal di mana-mana paling menarik itu sarannya jadi orang alim itu dua, punya guru alim, punya murid alim karena anda akan tersiksa sangat sangat tersiksa ngaji sama gurunya ditakut disuruh baca, gurunya alim, mau ngorek ya meriang murid alim, itu yang dialami saya zakarya al-anuswari sehingga beliau menghentikan duke ketu bena hajaroi ini saya ini ditempa dua batu, kalau jauh digebek dua batu Mau ngaji ya takut karena gurunya alim alamah yaitu pengarang Fathul Bari Ibnu Hajar ala sekolah ini. Mau mulang ya meriang, itu murid alim alamah jenis Ibnu Hajar, alih itu. Jadi apa yang ya persiapan, apa mulang ya persiapan. persiapan. persiapan. kayak apa susahnya jadi Syeikh Zakaria ya. Alan Sorry mau ngaji setoran ya persiapan, mau ngajar persiapan. Makanya kata Mbah Mun, syarat utama ulama itu harus punya murid alim saya pernah didawi bangun, nah aku enggak dia anak Gus Najib itu Gus Najib, saya juga izin detik Kiai, karena syarat detik Kiai itu dia anak alim di murid alim, isn enggak jadi kira sok sersu kata beliau <tuk> <tuk> <tuk> makanya saya ketika kecelo alim itu semuanya bukan main beliau karena terpenuhi status tadi, nah ini kalau khataman Fatul Wahab terus baka baku ini, <tuk> ini roh keja juli tersiksa ini gimana ini gimana ini disana? ukurannya kan gampang, moderator kan dipilih yang paling baik tidaknya ngomongnya lah kalau tidak ilmunya ya ngomongnya terus anda terwakili oleh orang yang enggak jelas ndak saya enggak jelas ini tidak dosa, karena kalau betul saya ini dosa karena kerasannya orang berarti jadi cover dosanya dia <tuh -tuh> <tuh -tuh> soal saya kan amalnya sudah banyak, aman lah <tuh -tuh> aman jadi nanti jadi kalau jatah kasana saya harus diminta dia, tak kasih aja. Gampang. Masih surplus banyak. Ya, masih surplus, masih surplus, masih surplus, masih, surplus, masih banyak. Kan orang itu kalau baca Quran satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Saya ini hafal Quran, oh sudah enggak terhitung itu sudah. Itu untuk kamu tak satu satu huruf cukup. Nanti kalau kalau nanti kalau nanti di akhirat itu tak enggak satu huruf cukup. cukup. Ya apa, apa nanti silahkan nuntut nanti di apa? Akhirat. Tapi kamu lebih saat tuntut. <tuh> kamu tuh siapa kok nyuruh-nyuruh saya di sini itu. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> dosanya lebih besar lagi itu. <tuh> saya teruskan ya saya cerita yang serius. Syarat jadi orang alim itu punya guru alim, punya murid alim. Karena sebagian dari ilmu itu bukan di tempat guru tapi di tempat murid. Imam Fathul Bari, Sohibu Fathul Bari yaitu Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani itu beliau sangat mencintai Nabi Musa, justru karena dengan tanda kutip, protesnya jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir, Nabi Khidir dari awal sudah menghentikan innaka ini ala ilmin, atau innaka dulu ya gak apa-apa dibalik-balik gak apa-apa karena semua kitab kadang riwayat fil makna innaka ala ilmin, allamaka allamaka allah malam ma a'lamhu Wah, ini ala ilmin ala malam tak Kira-kira terjemahan bebasnya, kamu punya ilmu yang diajari ya Allah. Saya tidak tahu, saya punya ilmu yang diajari ya Allah, kamu tidak tahu. Maka, inna ma kamu tidak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya. Tapi, kata Nabi Musa, oh, tidak, saya harus belajar sama Anda. Oke, okay, silahkan belajar, tapi jangan tanya. Pertanyaannya itu, jangan tanya. Falat kamu tidak boleh tanya. Kalau kamu ingin jadi murid yang baik, nanti jangan tanya. Itu dosa ya dengarkan saja Nah, tapi Nabi Musa tetap tanya ketika ada kejanggalan secara syariah Nabi Musa tetap tanya dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa meskipun mibabi hassanatil saya sayyatul mengkorobu tapi di kitab feqih itu dipuji sundul langit protesnya Nabi Musa jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertataan pada guru Kitab feqih enggak ini bukti adalul dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia tidak sabar, beliau tidak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa suratu hirotihi fil atau suratu Ada yang baca goir, ada yang baca biro. Ini karena ngadepi santri Fatul Wahab, Saat terpaksa baca dua kali. Si, si jie bin kato alimi nomor lorong aku iraiso tak warai gimana macam. <tuluh tihihi> <tuluh tihihi> Karena dalam kiro asam ayo mesti gitu kalau enggak baikin jadi ya Karena yang satu cara berpikir master itu aslul mustaqot maka enggak perlu kena harokat munah sabah jadi siru, sairon tidak perlu siron faza yafuzu fauzan tidak perlu fuzan karena master aslul mustaqot jadi tidak perlu kompromi dengan harokatul munah sabah. Tapi orang Arab tetap bilang di kulma apa tetap bilang di kulma Tapi kiro a kita falata kufi doykin bukan pakai apa? Dikin, ya, makanya kemungkinannya dua. Saya baca dua kali bengeto alimnya. Karena saya ini menghormati samping, mosok udang wong rahalim kan disini-sini wong <tuk> Nomor dua anakku Eriza so tak warai. Kalau kalau bacanya itu, dua, Jadi anda saya ngajar di Pondok saya baca mesti dua kali. Wayah si buzeidun kata. Wayah si buzeidun kata. Karena dalam kiroah sahabah ada yang baca wayah si bu, kita baca yah sabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fakih itu bacanya wayah tapi kalau baca quran ya sabu ya kan quran kita kan ayah sabu Allah yaqdiru alaihi bukan dibaca ayah sibuk. saya teruskan jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim Imam Fatul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa ini bukti ghirahnya Nabi Musa yang luar biasa beliau paling tersinggung kalau untuk hikat hurma Oh, orang sudah ditolong kok, Mbak Matur Nuwun malah ngerusak perahunya. Jadi, itu secara syariat itu mungkar. Kalau mungkar ya harus diprotes. Artinya itu sifat umat protesnya Nabi Musa itu sifat umat bukan sifat dhammi. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunya Syekh Zakaria. Ketika orang tak yang dilakukan Musa itu agak-agak mazmum karena protes sama guru. Pertanyaan saya ke anak-anak Fatulah, kamu milih siapa? Milih partainya Ibnu Hajar Al ini apa milih partainya orang Tasawuf? Selama ini roh potongan ini samben milih karena samben dengan ilmu pas-pasan ini gak suka kalau ada murid tanya. Betul ngaku maumon. Tapi karena tadi logika syariatnya kata Ibnu Hajar Al Asqolani, Musa itu kalimu termasuk ulul asmi, sementara Khidir hanya seorang. Nabi, apa yang dilakukan mangsa tentu lebih keren, karena beliau seorang nabi dan roh. Rasul. Jadi, jangan kira terus di situ merupakan mangkobah, satu derajat yang luar biasa bagi Nabi Sidir mengalahkan Musa itu. Enggak. Tapi ini juga mangkobah bagi Musa, betapa tidak sabarnya beliau ketika untuhikat hikat tua. Dan itu melahirkan Al-Sekolani dalam jinca itu. Jadi, beliau itu sangat ringan sekali. Artinya gini, kita bahas Zakaria Alamsori nggak bisa tambah bahas gurunya yaitu Ibnu Hajar Al Asqalani. Nanti saya bahas muridnya. yang mulai bahas muridnya itu kamu harus siap-siap. Karena kiai-kiai di pelosok itu alim ulama. Al Masalahnya nanti pasti di muridnya. Saya Zakaria Alamsori aman karena punya murid Ibnu Hajar Al Ibnu, Ibnu Hajar Al aman karena punya murid Zainuddin Al Mali dari yang nang. Ya mulai jenengan ini. Jadi masalah bukan pada gurunya tapi pada siapa muridnya? Terus Ibnu Hajar al Lani itu orang yang luar biasa. Saya pengagum beliau karena saya kalau baca Bukhari pakai pertolongan Sarah beliau yaitu Fathul Bari Itu beliau kalau protes. Sukanya memang protes. Beliau itu nakot, nakot itu ahli kritik, ahli protes. Beliau termasuk sering kritik Imam Nawawi, kritik orang-orang sebelumnya. Tapi ya dalam konteks kebaikan. Imam Nawawi itu punya sarah, namanya sarhu muslim, Lin Nawawi terus beliau punya kitab pekeh Minhajud Talibin yang di, apa, disadur di, apa, oleh sahih Zakaria dari Manhajud Tulab yang satu pakai Minhajud Talibin, jamak mudakar salim, yang satu pakai Manhajud Tulab, apa taksir kitab Minhajud Talibin sendiri dari kitab Muharrar, karangan hanya terpaut sekitar tiga orang sampai ke Imam Rofi dari Imam Nawawi Imam Rafi'i ingin itu dari Al-Wasid, Al-Basid, dan Al-Wajis karangan Imam Ghazali. Dan itu saya punya. Kitab indukannya Imam Ghazali Nihayatul ya matlab sih di Yeroyati. saya juga punya karangannya Imam siapa? Harameh. kira demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.